Dari Nikita Mirzani ketika diwawancara Pak Sahabat ya Nikita mengatakan bahwa Rizky Bilar karakternya adalah personality bagus, ambisius Mau belajar bisa menempatkan diri memang tahunya untuk jadi Rizky Bilar Yang dikenal banyak orang Pak Sahabat ya Soal karakter seorang Rizky Bilar Ini Luar biasa banget Pak Sahabat ya The best Suatu kebanggaan buat kita semua Alhamdulillah tentunya Rizky Billar selalu banyak orang yang selalu men-support dan mendukung buat karya dan tentunya prestasinya. Dalam postingan tersebut tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Disitu dikatakan kepada wartawan Nikita Mirzani menceritakan bagaimana pandangannya terhadap sosok Rizky Billar. Ia juga mengakui kehebatan Billar untuk tetap bertahan di atas walau namanya terhitung cukup cepat terkenal. Rizky Ibirah itu termasuk orang yang cepat naiknya, nggak turun-turun kalau yang lain kan? Ya, yeah, mungkin beda ya, dia kan bukan terkenalnya dari aplikasi-aplikasi yang sekarang Tuturni kita seperti dilansir kanal YouTube ke hal infotainment. Ini tentunya suatu kebanggaan para sahabat yang doang khas bismillah. Mudah-mudahan Rizky Ibirah selalu bisa konsisten memberikan tentunya inspirasi untuk kita semua ke kabar berikutnya para sahabat terunggah spesial juga persahabatnya kita lihat ini adalah momen semalam baru terunggah persahabat ya direktur bisnis PSMs bertemu dengan Putra Siregar dan Rizky Bilar akhirnya terjawab semalam tentunya pertemuan dengan petinggi dari PSMs Medan akhirnya tentunya Rizky Bilar dan Bang Putra membahas soal sepak bola persahabat ya doakan saja berbulan dilancarkan untuk Tentunya bisnis yang akan dilakukan oleh idola kesayangan kita. Ke berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget dari Bang Haris dan Adi Sky. Para sahabat ya, ketika diwawancara, kita mendapatkan bocoran bahagia juga bahwa tentunya Adi Sky dan Haris Tirza. Akan menjadi groomsman persahabat ya, di acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Sebelumnya kita mendapatkan kabar bahwa Rara Lida akan menjadi bridesmaid. Per sahabat ya, doakan yang terbaik, mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya. Yang akan diberikan oleh teman-teman sahabat terdekat dari Lesti dan Rizky Billar. Untuk berikutnya persahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari Om Izhar. Kita lihat persahabat, alhamdulillah, Om Izhar sudah sampai di rumah Rizky Bilar, persahabat ya, dan temukan dengan si Uto nih. Wow, <gifalan> Om Izhar telah sangat bahagia banget persahabat. Ya alhamdulillah tentunya untuk Om Izhar bersejak keluarga di Medan sudah. Datang ke Jakarta dan akan memberikan kejutan bahagia di acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga Om Injar mengatakan lewat caption juga bersahabat ya Disitu dituliskan temukangan sama Uto Wow bersahabat ya yang kangen sama Uto nih tentunya sangat bahagia sekali terlihat dari raut wajahnya Om Injar bersahabat ya dan itu dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans. Ada komentar dari akun Leslar Love mengatakan, "Alhamdulillah Bapak dah nyampe rumah. Bang Ais mau jam berapa rumahnya, Pak? Ini keluarga udah pada kumpul." Nanyain calon mantu aduh, cute-cute Bang di ya. Ada juga di sini komentar lain, sahabat ya. Di sini ada komentar Leslar Love Mengatakan Alhamdulillah, Bapak udah nyampe tuh bersahabat yang doa yang baik selalu kita panjatkan. Mudah-mudahan keluarga Leslah diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, kabar selanjutnya, bersahabat kita lihat juga di sini ada postingan yang tentunya membanggakan kembali untuk les di channel Rizky Bilar ini masuk kabar di Malaysia persahabat ya masuk koran Malaysia nih Sulaiman cinta Lesti Rizky ini luar biasa banget persahabat ya. Alhamdulillah tentunya suatu bentuk kebanggaan buat kita semua para fans bukan hanya di Indonesia tentunya di luar negeri pun Lesti dan Rizky Bilar terkenal persahabat ya. Alhamdulillah berkat kita semua tentunya banyak sekali yang mencintai menyayangi untuk Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut telah diripost oleh akun Instagram Korean underscore Leslar. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah kabar dari Malaysia. Bukan hanya warga negara Indonesia. Tetapi warga Malaysia juga sedang menunggu momen sakral mereka. Apakah di sini ada Leslar Malaysia? Wow. Kita sebuah pecinta Leslar selamat ya. Mudah-mudahan tentunya yang kita tunggu-tunggu mudah-mudahan diberikan kelancaran kebahagiaan untuk acara sakral lamaran Lesti dan Rizky Gilar. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar juga nih dari para fans. Salah satunya ada komentar dari akun Noralis Asmi di situ mengatakan aku dari Malaysia Min hampir satu family aku kenalkan dengan Leslar the best banget persahabat ya. Ada juga komentar dari akun Ida.Nur jadi itu mengatakan Masya Allah Tabarakallah Tuh sahabat ya Doa selalu dipanjatkan untuk Les dan Bila mudah-mudahan Tentunya momen-momen yang kita tunggu Akhirnya tentunya berjalan dengan lancar Dan memberikan kabar bahagia Persahabat ya doa yang terbaik Mudah-mudahan les dan Bila selalu diberikan Kebahagiaan sampai menuju Ke Pelaminan mungkin ini informasi di malam hari sahabat. bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bamin ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh